Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat, salam satu lebih, salam budidaya Oke sahabat, dalam video kali ini saya akan mengajak sahabat untuk melihat Salah satu kolam kecil saya yang ada di depan rumah Ini saya fungsikan untuk membesarkan burayak-burayak Dari hasil budidaya saya sendiri sahabatnya Dari indukan yang saya pelihara sendiri dan sampai saat ini anakan-anakan dari ikan nila ini sudah berusia kurang lebihnya tiga bulan sahabat Dan seperti biasa di dalam berbudidaya saya selalu menggunakan sistem yang sama sahabat Yaitu sistem ras Baik untuk ikan-ikan yang masih dalam ukuran kecil Maupun untuk ikan-ikan yang sudah berukuran dewasa atau besar Karena ikan ikan yang ada di kolam ini, saya pergerakan sudah waktunya untuk degrading, maka untuk kolam ini akan saya kuras airnya. saat sekalipun airnya ini tampak kelihatan masih cukup sehat, cukup bening, dan nanti untuk ikan ikannya akan saya pisahkan dari ikan ikan yang pertumbuhannya itu cepat dengan ikan-ikan yang pertumbuhannya lambat yang nantinya akan saya tempatkan di kolam yang berbeda sahabat karena jika tidak dengan cara begini ikan-ikan yang pertumbuhannya itu lambat maka dia akan sangat susah sekali untuk besar oke sahabat saya lanjutkan dulu untuk e, menguras airnya Sekaligus untuk chambernya ini nanti akan saya bersihkan Karena memang untuk kolam ini sudah sangat lama sekali Tidak saya bersihkan sahabat ya Kurang lebihnya 3 bulan seumuran dengan ikan-ikan yang ada di kolam ini Oke sahabat ini untuk saluran pipa buangnya Saya pasang L yang saya sambung dengan selang Agar airnya ini bisa saya manfaatkan Atau saya alirkan Menuju ke kebun tempat budidaya bahan-bahan bonsai Selain itu juga agar tidak terlalu besek Karena memang untuk kolam ini berada di depan rumah sahabat Oke sahabat, saya lanjut dulu untuk membersihkan airnya Nanti akan saya tunjukkan seberapa besar ikan-ikan e, usia 3 bulan Semenjak budaya Dan ini adalah selang yang saya hubungkan dari saluran pipa buang menuju ke kebun Tempat saya membudidayakan bahan-bahan untuk berbonsai sahabat Karena untuk kolam ini saya hanya menggunakan eh, pipa satu in saja Untuk kolam ini saya menggunakan tiga buah chamber, sahabat Dan ini penampakan dari chamber yang terakhir atau chamber yang ketiga untuk menempatkan pompanya dan di sini juga saya kasih e, batu karang mangkok sebagai media filternya, sahabat. Batu karang mangkok yang saya campur dengan e, karang jai. Yang sebelumnya saya pasang kasa aluminium. Untuk chamber yang pertama ini tidak saya bersihkan sahabat karena di sini ada potnya yang cukup berat. Jadi saya tidak bisa untuk e, mengangkatnya sendiri. Oleh karena itu, yang akan saya bersihkan ini hanya untuk chamber yang ketiga dan yang kedua. Oke sahabat, saya lanjut dulu untuk membersihkan chambernya. Serta untuk sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini, bantu di-subscribe, like, serta di komen agar saya semakin bersemangat untuk berbagi-bagi video, berbagi pengalaman, Baik di dalam saya berbonsai, berbudidaya ikan Dan adakalanya pula saya mengunggah tentang tempat-tempat yang cukup menarik Cukup menantang untuk sahabat-sahabat kunjungi Oke sahabat Dan ini sahabat ikan-ikan berusia 3 bulan Semenjak budaya Yang nantinya untuk ikan-ikan ini akan saya pisahkan antara ikan-ikan yang pertumbuhannya itu cepat dengan ikan-ikan yang pertumbuhannya agak lambat bahkan ada yang sangat lambat sahabat agar mudah dalam melakukan pemilihan maka ikan-ikan ini akan saya masukkan dulu ke dalam ember begitu juga dengan airnya sahabatnya karena untuk airnya ini akan saya ganti dengan air yang baru secara total Sambil menunggu airnya penuh, maka akan saya lakukan pemilihan Untuk ikan-ikan yang memang pertumbuhannya lebih cepat dibanding dengan yang lain Dan ini sahabat untuk kolamnya, saya isi ulang dengan air yang baru Serta dalam pengisian ulang atau penggantian air selalu saya upayakan agar air itu terjun dari atas sahabat Dengan harapan agar terjadi oksidasi untuk memperkaya kadar oksigennya Sehingga terbentuk air yang sehat Oke sahabat Sambil menunggu airnya penuh Maka akan saya lanjutkan untuk pemilihan ikan-ikannya Yang akan saya masukkan ke dalam kolam ini Dan ini sahabat salah satu contoh ikan yang terbilang Pertumbuhannya cukup cepat Ini usianya tiga bulan semenjak buraya sahabat yang e, besarnya kurang lebihnya dua jari orang dewasa sedang untuk kolam ini akan saya coba memasukkan ikan nila 50 ekor saja sahabat dan saya tambah dua ekor yang jenisnya berbeda yaitu ikan water dengan harapan agar ikan water ini bisa memakan jentik-jentik nyamuk barangkali ada Oke sahabat ini 50 ekor ikan nila yang saya pilih untuk saya besarkan di kolam kecil ini Dan dua ekor ikan wader Dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa mereview agar sahabat bisa melihat bagaimana perkembangan ikan yang berada di kolam kecil ini Demikian sahabat, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menghibur, ada kurang lebihnya saya mohon maaf Oke sahabat, untuk sahabat-sahabatku yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bagi yang belum, bantu di subscribe, like, serta di komen agar saya semakin bersemangat untuk berbagi video tentang pengalaman-pengalaman saya, baik di dalam saya berbonsai, berbudidaya ikan, dan adakalanya pula saya mengugah tentang tempat-tempat yang cukup menarik, cukup menantang untuk sahabat-sahabat kunjungi. Oke sahabat, ketemu lagi dalam video-video saya yang selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.